Selamat saya Tommy, Saya di sini berprofesi sebagai travel mobil ambulan di klinik asli. Ya, saya bersyukur dengan adanya penambahan unit ambulan baru ini, karena itu sangat membantu dalam proses evakuasi pasien. Jadi mungkin dulu dengan ambulan yang lama kita mengalami beberapa kendala, Nah, salah satunya mungkin untuk uh, pemantauan pasien yang perlu pemantauan khusus selama perjalanan seperti pasien jantung dan stroke itu kadang-kadang waktu ambulan lama kita selalu harus berhenti beberapa waktu secara berkala untuk pemeriksaan pasien, tapi dengan adanya ambulan baru ini yang mempunyai perlengkapan medis yang lumayan menunjang jadi selama perjalanan uh, tim medis evakuasi bisa sambil terus memantau pasien tanpa harus stop-stop beberapa -stop kali selama perjalanan. Halo, nama saya Ari Chandra. Saya perawat di Klinik ASRI. Saya dalam dua tahun ini memang sudah sering melakukan rujukan, terutama di Klinik ASRI. Nah, untuk di Klinik ASRI sendiri, dalam seminggu kita bisa merujuk pasien ke Ketapang kurang lebih 4-5 kali dalam seminggu. Setelah kita mendapatkan ambulan baru dari Kedutaan Jepang, Memang kita memiliki beberapa uh, fasilitas yang lebih mendukung Baik dari segi fasilitas maupun kenyamanan dalam berkendara Baik untuk perawat, uh, supir maupun pasiennya sendiri Kemudian, ampul uh, ini juga lebih luas Sehingga perawat dalam melakukan tindakan medis kepada pasien juga lebih, lebih leluasa Halo, perkenalkan, saya dengan Dokter Marisa. Saya adalah dokter umum di Yayasan Alam Sehat Lestari, daerah Kayong Utara. Ini jauh dari pusat rumah sakit yang letaknya di Ketapang, jadi membutuhkan dua setengah jam pada pasien-pasien yang memerlukan e, penanganan yang lebih tinggi di tingkat rumah sakit. Jadi, dengan adanya ambulans yang diberikan oleh Kedutaan Besar Jepang, tentu sangat membantu dalam proses perjalanan pasien dari Sukadana menuju ke rumah sakit yang ada di Ketapang pada bulan Oktober 2012 saya harus dirujuk ke rumah sakit Ketapang untuk melakukan persalinan secara sesar menggunakan ambulan klinik asri Alhamdulillah proses persalinannya berjalan dengan lancar saya dan bayi selamat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Kedutaan Jepang atas bantuan ambulans. Terima kasih Kedutaan Jepang atas mobil ambulans yang barunya. Makasih Kedutaan Besar Jepang telah memberikan hibah satu unit ambulans untuk Klinik Asri. Sungguh sangat membantu masyarakat Kayong Utara. Terima kasih banyak. Ambulan ini sudah membantu masyarakat Sukadana, sehingga masyarakat Sukadana bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih baik untuk dirujuk ke Ketapang. Sekali lagi, terima kasih. Yeay! <laughs> Dadah!